Mobil sport mewah seharga brio, 100 km dalam 3,8 detik, siap meluncur di Indonesia pada awal 2023. MG Motor Indonesia mengumumkan siap memboyong mobil listrik terbarunya ke Indonesia, dan diyakini akan mendapat respon yang baik dari para konsumen mobil tanah air. mobil ini dikatakan tampil stylish dan berbeda karena memiliki kabin yang modern tidak seperti crossover kemudian mobil listrik MG4 EV dan mobil listrik murah ini akan segera hadir di Indonesia. Mengutip YouTube YRP Official Bondowoso Network, harga mobil listrik MG4EV sendiri disebut-sebut setara dengan harga mobil listrik Wuling Rift, mobil listrik MG4EV merupakan pesaing yang cocok sebanding dengan mobil listrik Toyota BZ4X. Dari segi desain, mobil listrik MG4EV ini sama persis dengan Honda Jazz. Desain mobil listrik ini cukup elegan. Mobil listrik MG4EV baru saja diluncurkan di Thailand, namun kemungkinan akan hadir di Indonesia pada akhir tahun atau awal tahun 2023. Sebagai informasi, MG4EV ini pertama kali dijual di Thailand di mana tersedia dua versi yaitu MG4EVD dan MG4EVX. Masing-masing versi dijual dengan kisaran harga tersebut sebesar 800 sampai 900 ribu bat, atau setara dengan 350 sampai 393 juta rupiah. MG4EV adalah mobil listrik global pertama MG, yang dijuluki Global Pure Electric Super Power Crossover. Mobil ini menggunakan teknologi baterai Rubik's Cup terbaru, yaitu penggerak listrik berkepadatan daya tinggi. Menariknya, mobil listrik MG4EV berakselerasi hingga 100 km per jam dalam 3,8 detik. MG4EV dilengkapi dengan motor listrik yang bertahan 200 detik dan memiliki torsi 250 Nm. Baterai MG4EV dapat diisi dari 10 hingga 80% hanya dalam 35 menit dengan daya pengisian cepat standar 150 kW. Anda juga bisa mengecek status baterai di mana saja dengan menggunakan aplikasi Mega Smart yang terpasang di smartphone Anda. Aplikasi ini juga membantu Anda menemukan stasiun pengisian daya terdekat dan mengontrol berbagai fungsi serta mengakses berbagai mode MG4 lainnya. Desain lampu sein dan lampu rem yang unik memberikan kesan sporty dan dinamis. MG4EV terlihat luas baik dari segi ruang kepala maupun ruang lampu. well base 2705 mm yang agak panjang dan baterai yang tipis, ini menghemat ruang. Selain itu, konsol tengah dibuat mengambang bersama dengan GR Box dan rem parkir elektrik, sama seperti yang ada di panel. Mobil listrik MG4 Electric tersedia dalam varian standar dari 300-400 jutaan.